itu lagi bikin apa? Seberang. Nah sebrak ya oh, sebrak. Teman -teman. Ini ya, ya, nah. teman-teman. Nah, ini lumayan terlalu, oh, Ini ada ya, tinggal dibungkus. Oh, yang mau Ini Ini Ya, saya di sini kan pada kan Aku punya dua bulu es